Waspadai dolar Kanada berpotensi rebound. Secara umum, pada grafik 30 menit an, bias harian pergerakan dolar Kanada terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound. Waspadai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 Sebaliknya waspadai jika harga Dolar Kanada terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.23046 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.22824. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Juni tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.